Hati mana yang sanggup menahan rindu Saat jauh tak mungkin nyenyak tidurku Tidak ada hati yang tidak tersentuh Tak bertemu sehari rasa sewindu Percayaan Si tunggu aku akan